nggak mau pecah teman-teman. Dia nyangkut dua lumayan. Dah ih mampus lu anjing mampus. Halo guys, kembali dengan klik video gua lagi. Gua mau ngasih kakek laktasi US ini guys dengan bawa 15 aja. Cara baik cara gua ya teman-teman. DC nya on bet 800 langsung turbo skip tarik ke 1000 Lima kali langsung stop Jadi gue pakai cuman putaran sampai kelima aja ya Lima kali putaran langsung gue stop ya guys Stop Gue uh, pas banget ada petir cok Oke okay, gue nya di quick skip langsung gue buy 80 ribu aja teman-teman ya Semoga menghasilkan sesuatu yang baik dan benar ya guys ya Sesuatu yang menghasilkan profit Maksud gua begitu ngomong ya gua gue <laughs> Kita lihat teman-teman ya Baik gue apa gue berhasil dengan trik gue buy ini Mampus Sengaja gue langsung all in aja teman-teman ya Maksud gue Gue bet 1000 ya gue buy 1000 gua Bet 800 ya gue buy 800 Bet 1200 gue buy 1200 gitu ya guys ya <coughs> Mantap hero dikasih Ayo us Kasih bagus us Jangan kasih jelek Us Oke okay, cawan 1 1 doang guys Gue kirain 1, 2, 3 kali pecah gitu Enggak ya eh, cuy Enggak pecah dia Cuman cawan doang Oke gak masalah. Ke cincin dong. Anjir, cincin gak mau, Coy. Gak mau pecah dia. Oke, tapi nggak apa-apa. Total pengali tiga 13. Kita lihat di akhiran ya, teman-teman. Mantap birunya satu. Kantong plastik ya, guys ya. satu. Aduh, cincinnya kurang satu, goblok. Ya e, goblok si Jius. Baru terkumpul 25 ribuan guys. nggak masalah ya, guys ya. Oke, kita lihat ya apakah gua profit atau enggak. Aduh, aduh makota nggak mau turun satu lagi, teman-teman, ya. Mahkota kenapa lu? Nggak mau turunin. us terlaluan, lu Nggak mau turunin dia, ya, guys. Jelek nih guys. Kalau jelek ini lu jangan patah semangat. Paket trik yang sama. Tapi kita turun bet Gua gagal di sekali. Tapi kemungkinan gua bisa berhasil yang kedua. Ya kita lihat ya guys ya. Balik lagi tapi turun bet Gua ke bet 500. Nanti bayinya berarti 40 ribuan. Kita lihat sama-sama. Dapat gratis guys. <laughs> ini bukan trik gua tapi dikasih gratisan. Oke us. Kita lihat ya gratisannya. Apakah ngangkat lagi modal gua? Untuk gue pakai trik gue lagi. Cawan kurang satu lagi aja, guys. Sayang banget. Ayo us pecahin dong us. Petirnya yang banyak dong, us Walaupun ini gratis ya teman-teman. Oke biru dikasih. Oke kuning. Aduh ungu nggak mau, nggak mau pecah teman-teman. Dia nyangkut dua lumayan. Dah ih mampus lo anjing mampus ini gratisan teman-teman tapi dikasih 1022. dua Oke lah ya boleh lah ya boom matilah teman-teman matilah si us ya mampus loh, us. Kenapa lu kenapa balung luarin seratus lu mampus lu Ayo dong pecah lagi oke mantap ungu kasih dong us-ungu us mantap ungu dikasih teman-teman hijau -teman. dong us ijo Oke ijo dikasih merah kuning us nggak mau teman-teman merah kuningnya dom lumayan 16.000-an 61.880 teman-teman lumayan lumayan lumayan ya daripada lumayan jangan capek, guys ya 5 ayo us pecahin lagi cekar gak mau ayo dong tinggal-tinggal lagi nih pecahin dong yang banyak Aing gak mau dua lagi teman-teman ai bangke oke lumayan jam pasir pecah hijau dikasih petir turunin us kuning cawan dong sekalian petirnya turun teman-teman aduh gak mau cawannya ini lumayan banget nih dim hahaha 180.000 lumayan guys walaupun tidak max win ya guys 342.100 tapi petir 100 turun lumayan bingit teman-teman ini pun langsung naik teman-teman ke 400 an ini beruntung ya stop stop stop stop stop aduh kelebihan gua kelebihan nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya gua kelebihan oke okay, kita langsung buy 40.000 ya teman-teman karena gua kakok tadi biar di 500 guys di quick skip gua buy oke okay, kita lihat sama-sama teman-teman berhasil kah Gue gua tapi tadi gratisannya udah berhasil manggil petir 100 ya teman-teman ya kalau lu terinspirasi dengan pola gua lu boleh pakai di ID lu masing-masing kalau mau ikutan main bersama gua main di agen gue mainin lu cek aja deskripsi teman-teman ada agen di disitu bisa lu mainin yang gua mainin sekarang ini juga komunitas yang lu bisa ikut gabung ya guys juga kalau lu suka dengan pola-pola UU -pola, oh, oh, banyak banget gue bahas subscribe channel gua like juga pam mampus kan apa aku bilang teman-teman bagus ya guys ya Ditambah lagi petir merah tadi turun Ini masih ada ada manis-manisnya teman-teman Jadi gua baik lagi Bah bagus aduh nggak mau eh Masih 7 free spin ai 12 masih turun cu. aduh nggak mau ditampol 12 ya Sayang banget 10-10 ditampol guys Mati lu, ei hey, nggak mau pecah Nggak mau pecah bayinya malah jelek nih guys Oke oke oke tambahan free spin tambahan skater lumayan teman-teman tambahan skater kita gas aja guys Degar! kuningnya dikasih mantap lumayan lagi wish oh acawan biru guys tambahan skater gue kira udah nggak profit tadi gue udah agak-agak ya -agak guys gue agak-agak lemes gitu teman-teman. masih ada sisa lima free spin. Atau kurang satu cawan uslup uh, terlaluan ayo sudah nggak mau Cok. dua lagi wah gua kira ini nggak profit ya guys Nggak masalah guys, Kalau nggak profit ya Bun Kurang satu cawan, nggak mau profit ya Oke, okay, nggak masalah guys ya Tadi udah ditampol profit Sama petir merah gua mau langsung bet tinggi ya teman-teman Disitu dulu deh Disitu dulu deh ya lima kali, stop Oke, okay, kita bye langsung 80 ribu guys Let's go Harusnya bisa profit ya dengan trik gua ini Let's go guys Bentuknya checklist ya, untuk checklist kan tanda checklist begitu kan. Kita lihat 12 free spin aja dong, pecah. Oke, pecah biru. Jar! Mantap, delapan. Hijau dikasih, guys. Kuning. Kuning dikasih pecah, mantap. Merah, merah nggak mau. Merah nggak pecah teman-teman. 16.160. Masih ada 10 free spin, masih bisa jackpot lumayan. Total pengalih 6, eh 8, sorry sorry, oke okay, mantap, kuning petir belum turun, hijau mantap, cincin kasius, gak mau guys, petir yang mau turun juga, <laughs> oke okay, ungu, biru-biru, siap, cincin petir turunin, dah, cincin guys dikasih guys, mantap, 3 lumayan 11 oh masih kasih cawan pula ya guys, oke okay banget, <laughs> lumayan ya sebelas boom 40ribuan peguh 40 perak guys super belum profit ya ben. masih 57ribuan Ayo dong kasih profit us Hai mau Cok. empat free spin lagi masa sih enggak JP ayo dong JP dah aduh enggak mau pecah boom oke biru satu kantong layar mantap oke cincin masih dikasih cok tiar masih tambahan petir masih tambahan 1.800 lumayan guys biar 30 4.000 mega guys belum ada yang disini sini oke okay, udah profit ya <laughs> wuduh 10 yang biru biru nggak mau nampol dia guys <laughs> untung yang merah tadi ketampol ya cok oke okay. kita lanjutin ya teman teman kita langsung bet 1.500 turbo skip lagi guys kita tarik 1.000 lagi emak kali kita pakai teman teman hop hop hop hop oke okay. dua skater ada di pojok rel 4 dan rel 6 guys langsung go by quick skip Boom. Oke, okay, toko gua mati teman-teman. Saking gua tegangnya ya, karena ini kalau nggak profit sayang guys. udah petir merah udah keluar ya. Kalau nggak profit sayang banget, malah jadi turun sayang banget. Kalau gua stop aja tadi gua wd, udah udah dapet duit gua guys. Cuman kalau gua wd segitu, kayaknya lu lihat nggak rame ya. nantikan konten gua jadi nggak seru gitu. <laughs> jadi gua terusin, biar lu juga ngeliatnya seru. bener kah gua cara bayinya bagus gitu kan? Jadi gua wd-nya juga enak ya guys ya. Oke, okay, kita lanjutin. Kalau kalian dapetin kayak momen kayak gue tadi, dapat petir merah, lu langsung WD aja guys ya. Ngapain juga ya lu terusin. Lumayan kau udah lumayan mampus, mampus, mampus lu. Mampus lumayan nih. Total pengali lumayan nih. Lumayan nih guys. Ngapain juga lu terusin? Kalau lu nggak yakin jangan terusin. Udah profit WD aja guys. Sayang nanti lu nyesel ya. Oke, merah pecah mantap. Petir 2 nyangkutin teman-teman. <tuh> Batu gua. Selek gua guys. Oke, cawan kasih us. Oh, itu cawan dong bisa dong nggak mau teman-teman kurang satu 7 goblok. Eh Sekali udah lumayan gede ini superb dikasih guys ribu Oke, bet 1.200 ya teman-teman 120.000 bye-bye. Sambil gua ngudut ya guys biar gua agak santuy. Hijau kasih guys. hijau us. us biru dikasih teman-teman. Kurang satu hijau masa iya nggak pecah? gak mau teman-teman. Kurang satu doang lah. Heh. mau sih deh. Masih sisa beris 4. Masa iya nggak profit ya? Kuning. gak mau, cok. Gua kuning turun. Gak mau turun ya? Oke okay, nice ya. Padahal cuma 900 perak. Dia pecah ya. 105. Ayo dong. 20 ini total pengali. Udah gede lu cu. Wuh satu lagi cu. Gak profit ini gua cu. Gak profit gua. Gak profit gua. Oke gak okay, masalah gua like-in lagi teman-teman ya. Kepit 3000. Kita tarik. 1. 2. 3. 4. Stop stop stop stop stop stop. Semoga ini kok profit ya guys ya Kita lihat ya quick skip kita bye Nah makanya momen kayak gitu tadi ya Lu tarik aja teman-teman Karena sayang momen kayak gitu udah jarang-jarang terjadi lagi ya Cuy lagi beruntung banget bisa jadi max win Boom mampus lu Oke dua nyangkut teman-teman Kasih jam pasir Anjir kurang satu cu Tujuh doang Oke biru kasih ada petirnya dua lumayan nih cuy Bam masih tambahin lumayan Oke, mau pecah yang lain, gak mau dia? 17.400. Mampus! Aduh, guys! Ayo dong, please, pecah lagi! Oke, nyangkut dong, petir! Gak mau nyangkut, cok! Kuning, gak mau pecah, kurang! Oke, ini satu patung plastik, lumayan. Petir, dua nyangkut, kasih cincin, us! Cincin, dikasih, 8000 lebih, cok Biru masih tampolan. Oh, merah, Cok. Mantap. Gue biru merah duluan, mantul banget. Biru udah dikasih 2 2 2 lumayan juga. gak lumayan, Guys. Masih kasih pecah ijo. berarti sampai ijo gue kira kuning masih dikasih, cok Mantap, lumayan ini, Guys. Biar. 112.000-an, sensa, Guys. 179 tapi belum profit ya, teman-teman ya. Oh. Ijonya kasih, bos gak mau. Ijonya nggak mau turun, teman-teman. 16 kali, mantap. 30.000 210, belum belum profit. Belum profit, Guys lu profit kan, bum, pecah dia, jam pasir nggak mau pecah, ayo nggak profit gua, aduh, kuning pecah cucu, mantap, merah, uh, terakhiran mantep banget guys, jam pasir turun guys, hehehe, cekar, oke lah ya, ini profit di bet dua ratus empat lumayan pingit sih guys, gua mau pulang aja, gua mau wd, ya semoga menjadi inspirasi buat kalian, gua mau pamit sih, you the next, game slot, bye bye.